Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti, selamat datang di channel Perindu Surga. Bagian tubuh manusia yang tidak hancur, mengapa tulang ekor diabadikan? Dalam beberapa hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa tulang ekor, coccyx, adalah tulang kecil di bawah tulang belakang. Tulang ini adalah cikal dari untai utama diciptakannya tubuh manusia sejak tahap embrio. Tulang itu akan tetap seperti itu meski manusia mengalami kematian, bahkan hingga tubuhnya membusuk. Dari tulang ekor ini manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jarak antar dua tiupan sang sakala itu 40, Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit." Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat, HR Bukhari dan Muslim. Mengapa tulang ekor diabadikan? Ibnu Jauzi menyebutkan keterangan Ibnu Akil. Dalam hadis ini terdapat rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Karena zat yang menciptakan sesuatu yang wujud dari permulaan yang sebelumnya tidak ada tidak membutuhkan sesuatu yang dijadikan acuan penciptaan. Atau dipahami bahwa hal itu Allah abadikan sebagai tanda bagi para malaikat, yang ditugaskan untuk menghidupkan semua manusia utuh dengan jasadnya, sementara malaikat tidak memiliki ilmu tentang itu, selain bagian tulang manusia yang diabadikan, agar diketahui bahwa dia menghendaki hal itu untuk pengembalian ruh kepada masing-masing orang yang diwakili bagian anggota badannya. Para pakar embriologi, ilmu tentang janin, Modern menemukan bahwa manusia tumbuh dan terbentuk dari tulang ekor itu, yang mereka istilahkan dengan primitive streak, karena bagian ini yang menstimulasi sel untuk berkembang dan melakukan pembelahan, serta pembentukan organ dengan karakter tertentu, hingga muncul jaringan saraf dasar, kemudian primitive streak ini menghilang, selain bagian kecil darinya yang tetap ada di bagian jaringan saraf kosigel dari sinilah, proses penciptaan manusia kedua kalinya dilakukan, walahu alam.